di gambar pertama kita awali dengan Tentunya postingannya Kak Adelar, persahabat ya Ini anaknya Kak Sena, Masya Allah Mengunggah foto bareng Al-Fatih, ini momen semalam Gayanya Al-Fatih Kece banget, persahabat ya Walaupun tentunya Empengnya selalu tidak tinggal Ini empeng ajaib Banget, nih, persahabat ya Al-Fatih selalu bikin Kita bahagia Nangenin, gemesin Al-Fatih ini anak yang cerdas sekali, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus nah. Mudah Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kita lihat juga persabban kalimat yang ditulis di postingan ini. Sampai ketemu lagi di Bandung DDL. Pokoknya kalau ke Bandung Al temenin kemana-mana katanya tuh masya Allah banyak saudara di Bandung ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk keluarga Kak Sena yang sudah temani seharian. Leslar Family jalan-jalan di Bandung. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan silaturahmi, pertemanan tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga persahabat berikutnya, kita lihat di postingan Mamah Kejora semalam yang mengunggah foto anak dan mantu persahabat ya Papa Bi dan Bunda Lesti mendapatkan komentar yang sangat positif. Persahabat ya kita simak di sini di antaranya. Ada tanggapan dari akun Instagram Apartemen bintaro Bode mengatakan Masya Allah, Allah Sehat selalu Enin Mamah Kejora Katanya tuh Selain Mamah Kejora Ternyata kompak juga nih Aki sama Eninnya Bukan hanya Mamah Kejora Ternyata Ayah Kejora pun mengunggah Foto yang sama Yaitu anak dan mantu tercintanya Masya Allah banget ya Bahagianya Ketika melihat Ayah Kejora dan Mama Kejora Kompak tentunya posting Foto Leslar Ini kebahagiaan yang sangat memang luar biasa Sekali ya yang kita dapatkan Kita lihat juga Menuai banyak komentar Di sini ada tanggapan dari Sulastri 4484 Masya Allah ayah terima kasih Sudah mendidik dedek Lesti menjadi wanita Hebat kuat istri soleha Semoga Allah selalu menjaga cinta Dan rumah tangga Kak Bilar Dan dedek Lesti. Dan seluruh keluarga besar Lesnar, Amin, Iarbel, Alamin. Namun di postingan ini pun, persahabat ya, di sini ada komentar negatif, persahabat ya, kembali diberikan oleh para haters. Salah satunya di sini ada akun haters, namanya Raiden 500 nih persahabat ya. Kalian di sini wajib tandai. Ini nama akunnya. Di situ menyebut persahabat ya, menyebut ayah kejora kasihan gak di repost like sama anak mantunya lesti rizky bilar kalau mamah kejora tulus sayang sama mantu anak cucunya kalau ayah sayang bibi indi noah rara indi beni sofian mantunya cuma satu ayah cewek bukan bilar katanya tuh persaya ben ini komentar yang negatif nih ya ini wajib diciduk banget nih persaya ya bilang ayah kejora tidak sayang anak dan mantunya nih ya Kita lihat juga nih jawaban dari beberapa fans ya. Kita simak. Di sini ada komentar dari Isna ini Mai. Di situ mengatakan, "Salah lapak loh Idola lu gak di sini lagi. Gurus bayang baru lahir. BT ya kurang rame ya," katanya di Persabatian ya. Ada juga tanggapan dari Rika delapan Lu ngintilin terus yang ada leslarnya nggak suka tapi kepo terus Sana main di lapak idola lu aja Kagak usah jauh-jauh ke -jauh lapak orang Dasar tak tahu malu katanya keluar sahabat ya Mudah-mudahan punya leslar dan keluarga Ini selalu dilindungi dari orang yang tidak baik Amin Kemudian kita juga di storynya akun Suka-Suka Gua di sini mengunggah sebuah postingan kelima Di bawah santai Orang jahat sama kita nggak usah dibalas jahat Dia jahatin kita tapi pas ketemu langsung terus kita sapa dan senyum manis Dianya pasti ngerasa nggak enak sendiri kok Lebih beban mental kayak begitu Buat orang jahat tersebut daripada kita balas jahatin juga Ini tentunya pesan juga nih untuk semuanya Kemudian juga persahabatnya. ya kembali ramai di pasingannya SCTV yang mengunggah foto Lesti dan Sri Devi yang tentunya persahabat di ya Lesti dibanding-bandingkan nih. Cengkok siapa yang paling atau versi kamu hingga menuai banyak tanggapan komentar dari para fansnya Lesti dan Bilar Di antaranya persahabat dari Letslor bangkit Singapura di situ mengatakan, "Jangan banding-bandingkan, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan pilihanku tetap sang kejora." Dan kita lihat juga persahabat dari Laskar Lovers Indonesia 2020. Apakah pertanyaan ini harus gua jawab? Oh tidak bisa. Rakyat konoha sudah tahu jawabannya. Dan kita lihat juga persahabatnya ada tanggapan dari Rizky Dede Di situ mengatakan Min SCTV yang komen lestarikan juara 99%. Wow di kolom komentar. 99% itu komennya Lesti Keciora semuanya Ini membuktikan dukungan sang Keciora memang luar biasa Mudah-mudahan terus Bunda El berkarya Dan bisa menampilkan penampilan -penampil terbaik nanti besok bersahabat ya Karena idola kesenangan kita akan tampil di layar kerja perdana Bismillah mudah-mudahan sehat, bahagia terus untuk idola kesenangan kita Berikutnya kita lihat di bersahabat Ada cidukan mobilnya Leslar saat di Bandung ini di Lembang, persahabatnya, ya, Masya Allah. Plat nomornya aja, L35 lar, les LAR. Masya Allah, luar biasa. Staycation ya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita selalu dilancarkan. Amin. Tetanggaan kita ya, katanya tuh. Aduh, Masya Allah, tetanggaan nih idola kesayangan kita. Berikutnya kita lihat persahabat informasi yang sangat amat penting. Jangan sampai lupa, jangan sampai lengah Dukung terus voting terus Lesti Kejora di ajang SCTV Music Award Semangat, karena tinggal beberapa jam saja untuk voting Lesti Kejora Mudah-mudahan rezeki Leslar semuanya Rezeki Lesti bisa borong 3 piala sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023 Berikutnya juga persahabat yang kita lihat di postingannya Papa B Kemarin sore persahabat ya sini mengunggah foto bareng Bunda Lesti yang lagi memegang cetak dan tentunya warga Konoha pun selalu menunggu vlog karena di Bandung Leslar lagi bikin vlog persahabat ya Bismillah ini yang ditunggu ini yang dinantikan BBL persahabat ya lagi bikin video lagi bikin vlog di zoo nih Masya Allah ini kebahagiaan yang paling ditunggu oleh warga Konoha. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana persahabat. Terus ikuti channel Gival TV yang akan terus memberikan info-info menarik, kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.